fi'ashani wadar rudi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah oke okay, guys seluruh kita eksplorasi embung sipe wanakaya obyek wisata Anyar malam-malam ini tadi pagi di sini tuh sangat ramai sekali. Setiap hari Minggu itu biasanya jalan sampai macet karena banyak pengunjung di Embung sipin ini. Assalamualaikum. nya dibaca kangen kamu yang di sana yang kadang nyebelin sering bikin bete bikin marah Tapi paling bisa bikin aku senyum sendiri, wadah oh bahaya senyum-senyum sendiri Kopi kan di ndi wah oh, yeah. iya kita hadiah fatihah dulu untuk para para apa ya yang pernah terjadi berapa kali tenggelam, tenggelam di sini? Hai, hai, Bismillahirrahmanirrahim. Wailah. Al-Fatihah. Woi daro. Woi daro. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <life> <met> <maiden> <Sayon explodita> <mutilala> Biasa kau mancing nangka Kau tak ulau <Suhil> siapa naibah Anak-anak gue beli kuno Tolak anak-anak kuno Belah apa ya bang Ya Rabbi shal Li'ala Rasul Li Muhammadin Ziri Ya Rabbi shal Li'ala Rasul Li Muhammadin si I leave no. So Um... Ya Rabbina wirghalbana binuril quranin jalal waftah lana Waftahlana bidarzin aw Qiraatin turat tala Ya Rabbi shali ala rasul li muhammadin ziril ula wal anbi Ya Rabbi shalli Rasul Limuhammadin Siril Ula Ya Rabbi shalli ala Rasul Limuhammadin I It... Ya Rabbi, nauwirakol bana. Selamat In ala salah Allah ala muhammad shalal Allah alaihi wasalam shalal shalli 'alaihi wasallim ya rabbi shalli ala rasul limuhammadin siril 'ula ya rabbi shalli ala rasul li muhammadin siril ula wal anbiya Sahabat, dunia malam adalah dunia di mana kita akan merasakan ketenangan, apalagi di tempat-tempat sunyi seperti ini. Ketika hiruk-pikuk dunia sudah terlewatkan, sang malam pun menyapa. Menumbuhkan kerinduan kita kepada Sang Pencipta di tempat-tempat seperti inilah kita akan merasakan bahwa kita, betapa kecilnya kita ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita membusungkan dada, untuk kita menyombongkan diri. Karena di hamparan alam ini, di mana langit terlihat jelas, kagungan Allah SWT pun, kebesaran Allah pun melalui alam, dapat terlihat dengan jelas, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang sangat teramat kecil. Tinggalkan sejenak huruf pikuk dunia, dengan segala macam aktivitasnya yang telah membuat kita berpikir bahwa seolah-olah harta itu menjadi kunci kebahagiaan. Sejenak kita lupakan, sejenak kita menyatu dengan alam, sejenak kita menyatu dengan malam. Bermujahadah dengan Sang Pencipta. Satukan hati kita di malam Nisbu Saqpan ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua agar mampu menjalani kehidupan ini tidak hanya semata-mata untuk kebahagiaan dunia tapi juga berpikir untuk mempersiapkan diri setelah kita tidak ada di dunia ini lagi semoga kita kuat menjalani hidup dan semoga kita bahagia dunia dan akhiratnya Amin ya robbal alamin Ya Rasulullah Salamun alaikum Ya Rafi'ah sya'ni wa'ad-da'raji Adfata'ya jirat al-alami Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, luar biasa ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.